sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.92128 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.92397 sekian analisa forex untuk tanggal 4 Maret tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212